Hai teman-teman, sobat ep channel yang terbaik! Seperti biasa, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya. Media sosial dihebohkan oleh seri Selayangan Putus, mengisahkan perselingkuhan di antara suami istri. Tak sedikit warganet ikut terbawa emosi melihat sang suami berselingkuh dari hubungan yang terlihat baik-baik saja. Punya hubungan dan pasangan yang baik, kenapa perselingkuhan bisa terjadi? Psikolog klinis Anastasia Sari Dewi. Founder dari pusat konsultasi Anastasia and Associate menjelaskan perselingkuhan tak melulu disebabkan sikap egois. Di baliknya, terdapat sejumlah kemungkinan penyebab mulai dari rasa marah, masalah seks, kurangnya rasa cinta, stres, kurang komitmen, kurang rasa percaya diri, hingga faktor eksternal. Perselingkuhan terjadi karena perasaan marah terhadap pasangan. Bisa juga marah itu karena keinginan untuk balas dendam, Misal pasangannya juga berselingkuh, kemudian mengkritik, menyakiti dia sehingga dia marah tapi marahnya itu dilampiaskan dengan berselingkuh, terang sari. Kemudian bisa juga yang kedua disebabkan ketidakpuasan dalam hubungan seks dari pasangan yang remi atau pasangan yang sebenarnya. Bisa misalkan perbedaan gaya seks, atau perbedaan cara pandang terhadap hubungan seks itu sendiri seperti apa, sambung sari. Kurang rasa cinta, kemungkinan penyebab selanjutnya yakni kurangnya rasa cinta hasil orang yang mengalami hal tersebut mencari-cari perasaan dicintai dari orang selain pasangan Perasaan cinta ini membuat orang ingin merasakan dicintai itu seperti apa Mencintai itu seperti apa, dari orang lain Jadi dari pasangannya sudah hambar, monoton Dia akan berusaha mencari orang lain yang bisa memberikan deg itu lagi Sehingga perasaan cinta itu muncul lagi, jelas Sari Makanya sering disarankan untuk pasangan yang sudah lama Lakukan banyak aktivitas beragam, berbeda, spend time berdua untuk menjaga adanya rasa cinta. Bukan cuma ngurusin anak setiap hari, bekerja, perasaan cinta juga penting, imbuhnya. Selain itu, perselingkuhan juga bisa disebabkan rasa kurang berharga. Lantas, mengapa pada banyak kasus perasaan tersebut malah dilampiaskan dengan berselingkuh? Kurang rasa percaya diri. Pada beberapa kasus, perselingkuhan disebabkan kurangnya rasa berharga. Misalnya karena merasa pasangan sudah terlanjur mengetahui segala kekurangan dan latar belakang, atau pasangan sering mengungkit kesalahan. Atau dia merasa tidak diakui karena secara ekonomi atau fisik, dia berusaha mencari itu dari orang lain yang mungkin selingkuhannya tidak 100% mengetahui dia. Mungkin selingkuhannya memperlakukan dia lebih baik dan ada perasaan dalam hati bisa menaklukkan lebih dari satu orang meningkatkan harga diri, Bebersari. Kemungkinan penyebab terakhir yakni faktor eksternal seperti stres dan tekanan, konsumsi alkohol, pekerjaan, dan beragam kondisi lainnya yang terjadi di luar hubungan. Betul-betul keadaan eksternal yang berisiko. Kemudian perasaan diabaikan juga menjadi alasan. Pertama perasaan marah ini diabaikan, timbul keinginan mendapat perhatian dengan selingkuh pungkas sari. Nah itulah sedikit informasi yang bisa aku berikan semoga dapat memberikan informasi kepada sobat ep semuanya. Terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like share dan subscribe.